untuk persingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Leo. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Leo di bulan Februari tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karir pekerjaan seorang Leo di bulan Februari tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Leo di bulan Februari tahun 2021. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi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 dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini saatnya kita membuka dan membacakannya. tuh kesehatan seorang Leo adalah Five of sword, ataupun lima pedang. Secara umum Five of sword itu diartikan mampu melihat situasi dan kondisi, mampu melihat peluang di saat semuanya sedang terjatuh ataupun di saat semuanya sedang down. Dan di sini menggambarkan. Untuk kesehatan seorang Leo di bulan Februari tahun 2021, kesehatannya mengalami sedikit penurunan, yang dimana di sini seorang Leo terlalu memaksakan diri di dalam bekerja untuk mendapatkan kehidupan keuangan karir yang lebih bagus lagi, dan di sini juga diperlihatkan bahwasannya seorang Leo mampu melihat situasi dan peluang, dan mampu meminta bantuan kepada seseorang, yang dimana di sini seseorang tersebut akan menggantikan seorang Leo menjalani aktivitas sehari harinya ataupun membantu seorang leo untuk menjalani aktivitas sehari harinya, itu support energinya adalah page of cap. secara umum page of cap itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan kesehatan seorang leo sedang menurun di bulan februari tahun 2021, yang dimana di sini seorang anak akan membantu seorang leo untuk menjalani aktivitas sehari harinya, di sini dikatakan seorang leo terlalu kelelahan dan terlalu memaksakan diri di dalam kerja sehingga berdampal negatif kepada kesehatannya dan untuk kartu kesimpulannya adalah the Word. secara umum the world itu diartikan kesempatan kedua mendapatkan kesempatan kedua memberikan kesempatan kedua dan memberikan kesempatan yang lainnya serta mendapatkan kesempatan yang lainnya dan jika kartu the world kita gabungkan dengan kesehatan seorang Leo, di disini menggambarkan Kesehatan seorang Leo mendapatkan penurunan di bulan Februari tahun 2021 Dikarenakan di sini seorang Leo terlalu memaksakan diri di dalam bekerja Yang dimana di sini seorang anak akan menjadi seseorang yang membantu seorang Leo Di dalam menjalani aktivitas sehari-hari Sehingga di sini seorang Leo mendapatkan kesempatan untuk istirahat Dan memperbaiki kesehatan di bulan Februari tahun 2021 Dan untuk kartu keuangan seorang Leo adalah for open tackle, ataupun empat koin secara umum for open tackle itu diartikan zona keseimbangan zona nyaman dan zona stabil dan untuk keuangan seorang Leo di bulan Februari tahun 2021 di sini menggambarkan keuangannya berada di zona nyaman zona stabil zona keseimbangan yang dimana sini dikategorikan seorang Leo sedang berjuang untuk mendapatkan keuangan yang lebih meningkat lagi dan di sini juga digambarkan dua koin berada di telapak kaki itu menandakan setiap langkah yang dilakukan oleh seorang Leo tujuannya untuk mendapatkan keuangan yang meningkat dan untuk satu koin berada di genggaman apapun yang dilakukan oleh seorang Leo di bulan Februari tahun 2021 itu akan membuahkan hasil dan membuatkan perubahan kepada keuangan seorang Leo di bulan Februari tahun 2021 dan satu koin berada di kepala itu menandakan setiap ide pokok ataupun pikiran yang dikeluarkan oleh seorang Leo tidak lain adalah untuk membuka usaha yang dimana tujuannya untuk mendapatkan keuangan dan untuk support energinya adalah naik oven. Secara umumnya, naik oven itu diartikan seseorang yang usianya di bawah tahun, dan di sini menggambarkan keuangan seorang Leo berada di dalam zona nyaman, zona stabil, dan zona keseimbangan di bulan Februari tahun. Di mana di sini seorang Leo melakukan usaha ide dan melakukan setiap. Langkah untuk mendapatkan keuangan yang didukung penuh oleh seorang pasangan dan kerabat serta keluarga Leo sendiri. Dan jika kartu-kart kita gabungkan dengan keuangan seorang Leo di sini menggambarkan, seorang Leo mendapatkan kesempatan untuk memperjuangkan serta untuk mendapatkan keuangan yang lebih meningkat di bulan Februari tahun 2021. Dan untuk kartu -kart, kerjaannya kerjaannya adalah 2 of one, ataupun 2 tongkat. Secara umum jawaban itu diartikan bersifat memilih satu dipilih dan satu tinggalkan Yang satu ini sangatlah berpeluang besar untuk meningkatkan kehidupan Dan di sini menggambarkan untuk pekerjaan seorang Leo di bulan Februari tahun 2021 Karirnya mengalami suatu pertimbangan dan seorang Leo akan memilih satu pekerjaan yang dimana hasilnya akan sangat maksimal dan sangat berpengaruh kepada kehidupan keuangan seorang Leo di bulan Februari tahun 2021 dan di sini tidak tertutup kemungkinan bahwa seorang Leo akan membuka usaha sampingan, yang tujuannya untuk mendapatkan peningkatan kehidupan keuangan serta mendapatkan finansial yang lebih bagus di bulan Februari tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah. Page option. Secara umumnya page option itu diartikan seorang anak, dan di sini menggambarkan seorang Leo sedang mempertimbangkan membuka usaha di bulan Februari tahun 2021, yang dimana di sini hasilnya akan mempengaruhi kehidupan. Dan di mana di sini seorang Leo membuka usaha sampingan yang tujuannya untuk membahagiakan seorang anak dan keluarga Leo sendiri. Dan prediksi yang kedua seorang Leo mendapatkan doa dan dukungan serta motivasi dari seorang anak yang merupakan anak Leo sendiri. Dan jikakah tu doa kita gabungkan dengan karir pekerjaan seorang Leo di sini menggambarkan seorang Leo mendapatkan kesempatan kedua mendapatkan kesempatan untuk membahagiakan keluarga dengan membuka usaha sampingan dan membuka usaha yang lain untuk mendapatkan peningkatan kehidupan serta karir yang dimana sini tujuannya untuk membahagiakan keluarga dan anak leo sendiri dan untuk kah hubungan asmaranya adalah 8 of cup ataupun 8 piala secara umumnya 8 of cup itu diartikan melangkah ke dalam diri sendiri temukan jawaban di dalam diri sendiri renungi di dalam diri sendiri apa yang menjadi penyebab masalah terhadap hubungan asmaranya dan disini menggambarkan seorang leo akan mendapatkan hubungan asmara yang dimana sini terjadi miskomunikasi kepada pasangan dan disini disarankan kepada seorang Leo baiknya renungi dan temukan jawaban di dalam diri sendiri atas masalah asmaranya di bulan Februari tahun 2021. Dan disini juga digambarkan bahwasannya seorang Leo tidak akan mendapatkan solusi dari orang lain kecuali Leo sendiri mendapatkan solusi atas masalah hubungan asmara bersama seorang pasangan di bulan Februari tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah King of Sword. Secara umumnya King of Swords diartikan seseorang yang usianya sudah matang kiranya ataupun yang sudah dewasa dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Leo sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Leo mendapatkan miskomunikasi bersama pasangan di bulan Februari tahun 2021 dan di sini seorang Leo hanya mampu memecahkan masalah dan mengharapkan bantuan orang lain. Dan di sini seorang orang tua Leo akan mendukung seorang Leo sepenuhnya agar hubungan asmara seorang Leo semakin bagus, harmonis dan bahagia di bulan Februari tahun 2021. Dan jika kartu kedua kita gabungkan dengan hubungan asmara seorang Leo di sini menggambarkan kesempatan kedua, kesempatan lain didapatkan oleh seorang Leo untuk memperbaiki hubungan asmaranya bersama seorang pasangan di bulan Februari tahun 2021 yang dimana di sini didukung penuh oleh seorang orang tua Leo dan orang tua pasangan Leo sendiri. Dan untuk angka keberuntungan seorang Leo di bulan Februari itu ada di angka 5, 54, 42, 27 dan 72.